untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Biar makin semangat kita disuguhkan vitamin yang sangat membahagiakan Lewat postingan video Abang L Yang diunggah di akun tiktoknya KRT Ini ya, Masya Allah Abang El yang selalu menggemaskan, Yang selalu membuat kita makin semangat Mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan banyak orang Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Salah satunya dari akun Kasyati Mengatakan di kalimat komentar Masya Allah tambah ganteng aja nih Abang Al-Fatih dah pinter Soleh ngegemesin terus sehat ya say Amin Masya Allah banget ya kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram Dini underscore mengatakan Masya Allah ayo, ayo live bang bajak Instagram Nin katanya itu Masya Allah banget ya kita selalu menunggu kejutan vitamin yang disuguhkan langsung oleh Abang Fatih kemudian juga persahabat perhatikan ini ada informasi penting untuk warga Konoha perolehan sementara Indonesian Dangdut Award di Instagram ini langsung diinformasikan di akun L2W untuk video klip dangdut terpopuler, Bunda Lesti ke Jiora dia ya. Untuk poinnya 352.780 Untuk lagu dangdut terpopuler, Bunda Lesti mendapatkan poin 71.762 untuk penyanyi download wanita solo terpopuler, Bunda Lesti Kejora mendapatkan poin 262.383. Jangan lupa persahabat ya voting di semua media sosial, kirim SMS sebanyak-banyaknya, dan voting juga melalui aplikasi video.com setiap 15 menit sekali. Semangat untuk semuanya, dukung support yang terbaik buat Lesti Kejora. Kemudian semang juga diunggah nih guys-nya Kalinsa Doni, satu jam yang lalu persahabat ya, sudah berada di pesawat. Sepertinya kembali OTW ke Indonesia persahabat ya, semoga ada kabar baik, ada kejutan baik yang kita dapatkan dari tim Leslon Entertainment. Dan kita lihat juga diunggah nih guys-nya Bang Yudi Revan, dua jam yang lalu mengunggah momen di mana Lesti kejora dan Rizky Bilar. Ini hari yang sangat membahagiakan di hari pernikahan dan tentunya ada... Ucapan Happy Monseri 24 Persahabat ya Support dari kakak Rizky Bilar Untuk Leslar mudah mudahan rumah tangganya langgeng. mudah mudahan rumah tangganya kembali rukun Tak hanya Bang Yudi Revan Bang Bobi Suarez pun Mengunggah sebuah postingan Anniversary tanggal 24 Harapan kalian yang keberapa ya Katanya tuh Kira-kira harapan kalian untuk Leslar Silahkan tulis di kolom komentar, doa-doa baik, mudah-mudahan di jabah, amin. Dan selanjutnya juga persahabat ya, ada kabar mengenai Lesnar kali ini persahabat ya. TTDJ memberikan tanggapan persahabat ya saat ditanya mengenai masalah Lesti dan Rizky bilang Inilah tanggapan TTDJ tentang pencabutan laporan Lesti Kejiora. Coba positive thinking mereka yang jalanin atas pasti Lesti ada alasan Semoga tak terjadi lagi Itu tanggapan dari Titi DJ bersahabat ya Mudah-mudahan keputusan yang, yang diambil oleh Bunda Lesti juara Keputusan yang terbaik dan semoga kembali rukun bahagia Untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan Hanya bisa mendukung, hanya bisa mensupport yang terbaik Untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya, ada tentunya potret nih saat live Instagram dari Bagas persahabat ya, selaku asistenya Rizky Bilar. Ternyata Bagas juga masih tentunya berada di Leslar persahabat ya, mudah-mudahan betah untuk Bagas dan semoga selalu menjadi bagian Leslar Entertainment, amin. Terlihat bagas persahabat yang mirip banget dengan Papa B ya, Masya Allah. Sehat selalu untuk kalian, dan semoga ada selalu kejutan untuk kita semuanya. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update, yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar